Sebenarnya, ada begitu banyak genre film India yang menarik untuk ditonton, tetapi mayoritas yang cukup populer adalah genre romantis. Selain karena menyenangkan, genre romantis Bollywood bisa menjadi alternatif untuk mengatasi kepenatan setelah lelah beraktivitas. Satu *Kutkut Hota Hai*, 1998. salah satu film Bollywood romantis tersukses yang sangat melegenda adalah *Kutkut Hota Hai*. Sebagian besar dari generasi 90 dan 2000an pasti nggak asing dengan judul film ini. Bahkan mungkin ada yang cukup hafal dan tahu pasti alur ceritanya karena begitu melegenda dan seringnya diputar berulang kali. Film yang disutradarai oleh Karan Johar ini dibintangi oleh dua pasangan populer Khan dan Kajol, yang dikisahkan saling bersahabat saat sama-sama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi set. Xavier. Namun, Ternyata persahabatan mereka diwarnai oleh perasaan cinta yang dirasakan oleh Kajol sebagai Anjali, tetapi harus bertepuk sebelah tangan karena sahabatnya itu hanya memperhatikan Tina, Rani Mukerji. Kisah cinta mereka baru bersemi setelah bertahun-tahun kemudian, di mana Rahul dan putri Tina yang berusia 8 tahun berusaha menyatukan kembali ayahnya dan Anjali. 2. Dilwale Dulhania Le Jayenge, 1995 kalau berbicara tentang kisah romansa dan Bollywood, film ini harus menjadi yang teratas. Film ini memiliki segalanya, mulai dari persahabatan yang berkembang dalam cinta serta cinta yang tidak peduli dengan batas geografis manapun. Dikisahkan Raj dan Simran, dua pemuda India non-residen, yang jatuh cinta selama liburan ke Eropa bersama teman-teman mereka. Raj mencoba untuk memenangkan keluarga Simran sehingga pasangan itu bisa menikah tetapi ternyata Ayah Simran telah lama menjanjikan perjodohan anaknya kepada putra temannya. Film romantis yang juga dibintangi oleh Sahruhan dan Kajol ini begitu kental dengan Bollywood klasik, Lo, Cocok untuk kamu penggemar berat film Bollywood, nih. Sekian video tentang 15 film India romantis ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.